Hai, buat kamu yang selalu ada di pikiranku, yang selalu ada di hatiku, selalu ada di hari-hariku, lagu ini buat kamu: "Hemika Kisah Cinta Yang Aku Sesali." Ini Kau tinggalkan diriku Ku tahu ini semua kesalahanku Yang selalu membuatmu terluka Maafkanlah sayangku Dengarkan janjiku selama jantung ini berdetak Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu Selama nafas ini berhembus. Ku mohon kembalilah dalam pelukanku. Lihatlah diriku tanpamu. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku selama jantung ini berdebar. Selalu kamu hingga akhir waktu, selama nafas ini berembus tak akan ada cinta yang lain hingga tua. Yang begitu tulus mencintaiku Sini berhemus. tak akan ada cinta yang lain. Oh, oh, oh, oh. Tak akan ada cinta yang lain hingga tua pun sama.